Halo bro sekarang paketnya udah pada sampai untuk bagian frame jadi part-part yang uh, kekurangannya udah pada datang dan saya menggunakan Austar yang kodenya Austar 5020 D. ukuran 12 cm terus ini saya servo steering menggunakan merek fitit buatan Cina yang 25 kilo, lumayan lah terus kita lihat di dalam paket ini ada apa aja Bumper, bumper depan, seperti ini. Bumper, ini ada tab buat program ESC. Yes. Ini pakai motor merek Joyuk yang yang 3100 KPA. Keren lah, harganya murah meriah. Terus Yeste. Yeste nya, ya. ini yesenya bos harganya murah meriah sesuai dengan pelajar tapi kita bisa atur programnya harganya enggak lebih dari 300 ribuan tapi udah mantap ini speknya saya pakai yang 120 ampere speknya saya pakai yang 120 ampere Oke, okay. semua ini kita akan takit Oke okay, bro, partnya sekarang sudah saya pasang semua ESC sudah saya pasang Terus motor juga sudah saya pasang Serpo juga sudah, Serpo steering udah dipasang Semuanya sudah dipasang di frame sasis Sekarang kita coba Oke okay, bro Hasilnya apa? italiah Untuk servo, enak bro, responsifnya bagus. servo yang saya pakai, merek VTEC. Kalian bisa lihat. coba pakai kita coba gaskar Okay, bisa berjalan dengan smooth itulah hasilnya dan saya tinggal menunggu body untuk finishing dan inilah hasilnya rc yang budgetnya murah meriah tapi nggak murahan karena meskipun rc nya murah meriah tapi saya bisa setting dengan program, jadi kita bisa atur. Res, apa istilahnya ya? E, responsifnya, seperti apa? Terus kemampuannya, terus untuk e, speed rendahnya, kekuatannya, kita bisa atur dengan menggunakan program card. Biasanya yes murah meriah, kurang lebih sekitar 250 ribuan. Mantep, enak, pas lah buat untuk apa ya uh, RC pemula Oke okay. sekarang saya paling tinggal nunggu bodinya Oh iya yeah. jangan lupa di subscribe di like serta di klik loncengnya untuk tidak ketinggalan video berikutnya Oke okay, bro saya pamit